Yo, kembali lagi bersama Arlumoto Jadi, di video hari ini Hari ini tuh hari, apa ya, Kamis Eh, Kamis, Rabu, Cok Rabu jam satu kurang, mau jam satu lah Jadi, hari ini kita itu mau berangkat ke Mojokerto Saya maksudnya Mau berangkat ke Mojokerto Dan di depan ada kuda Kita ke kiri Jadi ini kita mau ke stasiun dulu. Mau masukin siannya ke kargo. Kargo kereta. Soalnya ke Mojokertan naik kereta. Kalau siannya apa siannya diikargoin. Pakai ekspedisi, ekspedisi kargo kereta. Jadi kalau sayannya nanti naik kereta penumpangnya, naik gerbong penumpangnya. Kalau siannya naik Bergong kargo, berangkatnya sih sama-sama. Berangkatnya mah nanti jam 6, setengah tujuh, enam lewat dua menit. Jadi nyampe sananya, nyampe Mojokertonya bareng sama motor, sama siangnya. Tapi dimasukin sekarang ke kargo, soalnya mau dibungkus dulu kan. Kalau dibungkus Baru nanti dikirim Ini tadi habis Ngambil handguard Baru jadi Kalau helm mah belum Nanti helm cuma dikirim Kalau udah jadi Oke nanti lanjut lagi Kalau udah di ekspedisinya Ini mau rapid dulu sih Mau rapid Buat sebentar, kan berangkatnya jam 6 ini rapid di stasiunnya, tapi gak tahu antri sih. Banyak pisan, kelihatannya rame cu. Seumur umur mah baru kali ini rapid, kemarin-kemarin mah gak mau. Baru kali ini rapid tes anjir, karena mau berangkat doang harus pakai rapid kalau enggak emang enggak bakal tuh lumayan banyak cuk nah rapid dulu taruh anjir lagi habis rapid kita ke belakang naro motor masukin ke kargo oke okay. yoi sekarang kita taruh motor ke kargo kita taruh si Anya. ini bawa barang-barang lagi tas Hello Kitty lagi cu <laughs> ah taruh motor di kargo terus balik ke rumah ngambil baju dan langsung berangkat jadi untuk bawa motor pakai kereta kayak gini tuh harganya Rp650.000 dari Bandung ke Mojokerto pakai ekspedisi lintas Nusantara Perdana kalau nggak salah jadi ongkosnya tuh Rp650.000 itu kemarin bawa motor Persyaratannya itu cuma fotokopi STNK doang sih Terus udah Jadi ini tempatnya Main becek sih Tapi nggak apa-apa kan besok Mau dicuci juga motor Nyampe sana sana motor cuci Semua siap-siap Mana sih kemarin teh tempatnya ini kelewat anjir Sit. Wow jatuh tuh ya udah biasa sih prabas Kota kopi Stengka ya, kunci saya bawa atau? oh mau dilampirin boleh, oh mau dilampir. Dilampirin. kita urus dulu persyaratannya, ya gitu, ingkus masuk kargo, kargo kereta, itu yang awal itu, PT apa gitu, lintas Nusa Perdana. Ya, ditunggu aja nanti. Video review deh kalian. Kalau udah nyampe sana, ntar kita lanjut lagi. Kalau udah di kereta uh, tadi, udah bawa siannya ke kargo, terus naro kucing, soalnya bawa kucing ya. terus balik lagi ke kosan Aduh, berjatuhan anjir terus balik lagi ke kosan. Ngambil nih barang-barang, udah sekarang kita ngambil hasil rapid. Terus nunggu di dalam, karena keretanya mah berangkatnya jam 6 lewat 20 setengah 7. Jadi datang duluan ke stasiun, soalnya mau rapit dulu kan belum rapit anjir. Dek-dekan aja nunggu hasilnya teh, positif negatif positif negatif, kalau positif mah nggak jadi pergi, balik ke karantina langsung. Nunggu lihat aja nanti hasilnya negatif apa positif amit-amit kalau positif mah anjir jadi eh, udah gak ada alat buat genitline jadi saya nyampe disana ini subuh ya. subuh atau ngambil barang utip pagi atau jam itu Tuh tunggu aja video review di kalian nanti kalau udah disana pasti dibikin video ini baru promo juga tapi nanti sambil sambil aduh hasil. sambil bimbingan bimbingan TA emang gak ada laptop adanya komputer jadi ya zoomnya lewat hp aja lari-lari kayak marat orang maraton aja dari kesana ke warung beli ini cemilan soalnya perjalanan masih panjang Jo, hampir ketinggalan kereta Wangisat Wangisat, tapi nggak apa-apa sih kalau apa tutup Jok. tapi nggak apa apa sih kalau ketinggalan di Jogja mah kalau ketinggalan keretanya di Jogja mah santai. Nah, hitung-hitung liburan lagi. Sekalian liburan gitu. Semoga gara plastik ini hampir ketinggalan kereta, Cuk. Isinya cemilan semua. Solo co sekarang udah jam berapa ya jam 1.40 jam 2 kurang 2 jam lagi kita sampai di tujuan dari tadi saya mau tidur tapi tidak bisa sama sekali dikarenakan tidak bawa bantal jadi pinggang semuanya jadi sakit akhirnya nggak bisa tidur Akhirnya nyampe. Nyampe kita udah nyampe. Nyampe nyampe Surabaya, cuy. Bukan nyampe Mojokerto. Aing kebablasan tidur sampai Surabaya, anjir, anjir. <gifat> Aduh, kok bisa itu laru laru tidur kebablasan sampai Surabaya, anjir, anjir. Padahal itu tadi udah udah pegang udah pegang HP lihat Maps tuh oh udah dekat sama Mojokerto udah mata teh tutup bentar terus bangun lagi tutup tentara Eh pas bangun-bangun Kenapa udah dekat Surabaya anjir ternyata kelewat cowoknya kebablasan ah jadi sekarang kita naik grab dari sini terus ke Mojokerto <laughs> Aduh HP Ainjah tujuh Oh ini Kita ambil si A nih Itu dia Si A -nya. Ini Ini sama atas Ini sama atas bisa di majuin iya majuin iya mau oh, di iya. iya, iya. Nah. jam 12 belas ya iya. Yo, iya udah. Udah, hanya udah nyampe. udah nyampe dari malam, eh, dari subuh. Cuma kan kargonya ini baru bukanya pagi. Sekarang sih udah jam 12. Tadi mah tidur bentar. Soalnya ngantuk coy. Baru bisa tidur tuh semalam tuh jam 3. Itu juga tidurnya tidur-tidur ayam lah bangun tidur bangun tidur terus sampai akhirnya ke Bablasan sampai Surabaya anjir orang turun di Mojokerto tujuannya Mojokerto turunnya di Surabaya <lutuh> jadi ini sekarang mau balik ke rumah nanti hari Minggu kayaknya baru ke Bromo jadi nanti hari Minggu baru ke Bromo sama anak-anak lagi anjir salah satu garis dari Bandung kemarin. Oke mungkin segini aja videonya sampai di sini aja video vlog perjalanan dari Bandung Mojokerto. Padahal naik kereta jadi bukan touring. Oke ditunggu video reviewnya. Review decal baru, pokoknya review modifikasinya aja sekalian ya. Jadi ditunggu aja video reviewnya Oke okay. See you next video